Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau perasaan di dimanapun kalian Berada selamat siang selamat berjumpa Dan bergabung kembali Bersama pemimpin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang mendoakan untuk kalian semua selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru terupdate dan terhanya sekitar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada kabar info spesial bahagia dari Buah Harsywi Aman Persahabat ya di akun Instagram pribadinya Ibu Harsiwi menginfokan kabar bahagia Tentunya kabar bahagia Seputar lamaran Lesti dan Rizky Gilang Dalam sebuah caption Tentunya Ibu Siwi mengatakan Pastinya besok momen dimana semua sahabat Dan Leselovos akan berbahagia Dan penuh haru Tidak hanya itu Besok pun akan ada bintang tamu Para sahabat mereka Yakni ada Papa Pildan DA4 Aulia, DA4 Putri, dan Lida Meli Para sahabat, ya, dipandu tentunya untuk hostnya Ada A Irfan Hakim, Indra Bekti, dan Ruben Osu Serta Lida Rara Luar biasa, sahabat-sahabat ya. dekat dari DDA LST Tentunya turut memeriahkan acara lamaran LST dan Rizky Bilar Kita makin gak sabar, persahabat, ya, menantikan acara tersebut Tentunya jangan sampai lupa Dicatat tanggal dan jamnya, persahabat, ya. tepatnya hari Minggu besok jam 5 sore hingga sampai tentunya sesi keduanya akan diadakan jam setengah 7 malam mudah-mudahan acara yang selalu diberikan kelancaran dan berikutnya para sahabat kita mendapatkan asupan vitamin baru, vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky bilang di akun pribadinya Rizky Bila yang mengunggah sebuah postingan foto terbarunya bersama Lesti Kejora para sahabat ya dengan tentunya memposting foto mobil impian Rizky Billar yang selama ini dinamidankan ini adalah kado spesial dari Kobas akhirnya muncul persahabatnya diposting oleh Rizky Billar dalam akun Instagram pribadinya luar biasa banget ini tentunya kebanggaan masih banyak orang yang selalu mendukung orang-orang hebat tentunya selalu mensupport buat Leslie dan Rizky Billar dalam postingan tersebut tentunya Rizky Billar juga menuliskan sebuah kalimat caption di dikatakan Alhamdulillah menjelang lamaran kami dapat hadiah pernikahan dari Koba Suki Surojo Luar biasa persahabat ya, Masya Allah banget Koba selalu mensupport dan mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar Dalam lanjutan caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar disitu dikatakan Alhamdulillah kami bersyukur sekali sampai saat ini selalu dikelilingi orang-orang baik Semoga kebaikan mereka dibalas kebaikan dengan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Esa Luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya hadiahnya berkah dan tentunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kunjuta selanjutnya persahabat sahabat tetap dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.